serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya. Bagi kalian yang sudah mensubscribe channel ini, selalu kami mendoakan buat kalian semuanya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan dan apapun yang dilakukan. Semoga lancar dan dimudahkan. Amin. Baiklah para sahabat untuk mengawali percobaan kita di siang hari ini ada informasi, sahabat ya, mengenai single dan pastinya ini karya Bunda Lesti Kejora, lagu Egois, Alhamdulillah, sahabat ya, tembus 9 juta streaming di aplikasi Spotify. Yuk semangat terus streaming lagu-lagu Bunda Lesti di Spotify. Mudah-mudahan Bunda L bisa terpampang di New York Square, amin. Kita selalu mendoakan karya-karya Bunda Lesti dan mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora Bisago Internasional. Kemudian juga persahabatnya ada gambar yang sangat membanggakan sekali Alhamdulillah kekompakan dari fan fanbase Leslar. Salah satunya official VIV Leslawers. Lovers. Persahabatnya penyaluran donasi tahap terakhir Bismillah semoga dilancarkan. Ini tahap terakhir untuk memberikan bantuan kepada korban bencana gempa bumi di Cianjur, masya Allah, persahabat yang mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, kemudahan rezeki dan barokah, amin. Kita lihat juga persahabat di unggahan bufir, bufir mengunggah video, persahabat diperhatikan. Let's follow fans, buzzer, fans, bayaran, penjilat, fans mata duitan, itu kata. Orang-orang yang selalu nyinyir dan selalu mau fitnah Les Leslar Terutama Les Lovers, persahabatnya Apa iya? kata Bu Fir. Kita lihat persahabatnya, kekompakan dari Les Lovers Alhamdulillah, hari ini OTW ke Cianjur untuk VIP Leslar Lovers Memberikan bantuan kepada korban gempa bumi di Cianjur Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan proses Pemberian bantuan juga diberikan kemudahan Kita selalu kagum dan bangga dengan Leslar Lovers Yang semakin kompak, semakin solid Untuk menunjukkan bahwa Leslar itu semakin kuat Kita lihat juga bersahabat kalimat caption yang dituliskan oleh Bu Fir Leslar Lovers fans yang selalu dicap bar buzzer Fans bayaran, inilah waktunya bungkam mulut mereka dengan kebaikan. Bismillah dilancarkan penyaluran donasinya, panjang umur orang-orang baik, donatur Lesa Lovers, amin. Masya Allah, yuk. Saatnya, persahabat ya, waktunya bungkam mulut-mulut mereka yang selalu saja mengatakan Lesa Lovers, fans yang selalu dicap barbar -bar. Fans bayaran lah. Tentunya yang lainnya pun, persahabat ya, banyak yang iri kepada Leslar a lovers, Kita yakin Kita akan bangkit Leslar Entertainment pun tentunya kita yakin Akan bangkit kembali dengan wajah dan semangat yang baru Kita lihat di beberapa tanggapan komentar Dari akun Instagram lawan Oscar Aing mengatakan Amin Terus tebarkan kebaikan sosial dan kemanusiaan Biarkan orang mau ngecap apa Cuma omong kosong Yang penting kita tetap punya pendirian Bismillah lancar dan berkah Virus Leslar Mudah-mudahan bersahabat ya Kita selalu kompak, solid Untuk mendebar kebaikan Dan selalu kompak untuk mendukung Karya-karya idola kesayangan kita Selanjutnya disimak juga di unggahan Kak Nova 1 jam yang lalu ada informasi juga persahabat ya, bahwa rendang ibu Ros ternyata sudah bisa diorder di Jepang, udah ready di Jepang, masya Allah. Persahabat ya yang mau order yang berada di Jepang juga sudah bisa, persahabat ya. Kalian tinggal langsung aja order ke Kanova Pratiwi kita lihat juga persahabat informasi dari kanova ready in Japan ayo yang order choose ya tinggal beberapa bungkus aja nih yang di Jepang tuh masya Allah berkah selalu ya untuk usahanya ibu Rus mudah-mudahan lancar dan sukses Amin kita lihat juga persahabat ya ada informasi dari Leslar Hong Kong bahwa bakal ada acara meet and greet Leslar lovers Hong Kong tasyakuran hari ulang tahunnya abang L yang akan digelar Tanggal 25 Desember, persahabat ya. Masya Allah, mudah-mudahan acaranya lancar, acaranya sukses ya untuk Leslar Lovers Hong Kong. Kita yakin, kita solid, kita bangkit. Semoga Leslar selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya. Amin.